<SILENCIO> Wahai Engkau pemuda <engkau>, <SILENCIO> Indonesia yang langgang memang. Kau acuh pada keadaannya, generasi berbaris makin sepi. Ketahanan pangan mulai terancam. Akankah kau diam terhanyut ironi, atau bergegas wujudkan galumbung panjang? Kau warisi lagu budi pekerja. Kuasa Dan aku bangga